Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktivitas Ketemu lagi dengan Batara Channel Kali ini saya akan mereview Honda CB150 cc CV ya Yang akan kita lihat model-model dan fitur-fiturnya Ini kebetulan saya membeli Honda CB150 150 CW baru kira-kira satu bulan baik guys kita akan coba mereview nah ini adalah model Honda CB150 yang baru saya beli satu bulan yang lalu nah ini tampilan tampak samping kanan ya tampilan tampak samping kanan Uh, tampilan tampak tampak samping kanan nah ini guys nah lumayan bagus modelnya oke kalau dari dari belakang ini model CB zaman dulu retro guys bagus nah ini tampak samping kiri ini baru saja keluar dari uh, belakang Tampak samping kiri ya, ini warnanya hitam. Hitam doff ya, nah, hitam doff ya. Ini tampak samping kiri. Nah, mungkin nah, warna Honda ini kebetulan saya memilih warna doff ya, warna hitam doff. Kemudian poletnya itu warna merah dan putih ya ini koletnya merah dan putih lumayan demonstrasi ya Aa, ada tulisannya Persia kemudian ini ada tulisannya Honda oke okay, guys nah ini kalau kita kita lihat ini uh, bagian tempat duduknya lumayan enak kalau dikendarai karena lebih tinggi bagian depannya. Jadi kalau kita naik Honda CB 150 Versa ini badan kita tegak ya, tegak dan e, simetris sehingga kemungkinan kita membungkuk itu agak susah. Jadi harus harus tegak. Nah, ini kalau dilihat dari harganya, guys, lumayan murah dengan harga 20 2 jutaan nah kita bisa mendapatkan Honda cb 150 CW yang enak dikendarai. ini satu liter kira-kira bisa mencapai 50 km jadi lumayan irit jadi kita tidak perlu terlalu sering ke pom bensin ini saya coba untuk memakai sepeda motor ini untuk ke kantor ini dengan jarak 6 6 kilo 6 kilometer ini dalam satu minggu saya kerja ini tidak sampai menghabiskan bensin 3 liter jadi lumayan tidak menguras kantong ini jadi ini ini ke, e, termasuk salah satu keunggulannya kalau dari materi bahannya kita bisa lihat bagian belakangnya ini pak uh, rucir uh, uh, jari jarinya sudah racing ya lumayan sudah racing cB 150cc ini sudah racing kemudian sekapnya itu double dual spark yang bisa diatur ini tinggal uh, kalau ingin pengen lebih lembut nih ini bisa diturunkan ke bawah sehingga apa itu sekapnya lebih lembut. Kemudian roda bagian depan ini sudah pakai racing, sehingga uh, ketika kita ngerem benar-benar pakem sekali. Hanya yang belakang ini masih masih pakai fair ya fair guys, masih pakai fair sehingga ini bisa sebetulnya bisa di dimodif lagi yaitu pakai cakram. Ya, mungkin nabah berapa itu bisa dimodifikasi pakai cakram ya ya kita harus apa itu maklum karena harganya memang untuk ukuran Honda Spot ini termasuk ini tidak menguras kantong dan sangat murah sangat murah sekali dengan keunggulan e, bensinnya sangat irit sekali kemudian dari bahan ya memang sesuai dengan harganya ya ini hanya mesinnya yang Uh, apa itu aluminium sedang lainnya ini ada yang berasal dari besi mungkin rangkanya besi ya tidak aluminium jadi kesan mewahnya juga agak kurang ya tapi ya lumayan dengan harga seperti ini guys nah kemudian kita ingin tahu apa sih keunggulan dari Honda CB 150 cc ini, Honda CB yang standar-standar, ini adalah e, kecepatan yang lumayan dengan kecepatan 150 itu Insyaallah kuat ya, insya Allah kuat. Nah, kemudian modelnya ini memang oke okay ya, modelnya sangat menarik sekali, saya juga tertarik karena modelnya retro ya seperti CB zaman dulu ini tangkinya yang mungkin ada perubahan tangki seperti model retro yang dulu kemudian ini ada variasi di bawahnya kemudian speedometer speedometer sudah digital ini Uh, sudah mencapai 235 km jarak tempuhnya kemudian kecepatannya ini ada di ini, samping kiri itu untuk menunjukkan kecepatan kemudian kontrol netral ada kemudian lampu jarak jauh dan dekat nah mungkin apa itu untuk lampu off nya ini yang tidak ada kalau rating biasa rating kanan dan rating kiri kemudian eh uh, ini lampunya nah lampunya ini retro sekali guys ya, kalau dilihat dari depan ini menarik sekali nah ini apa itu lumayan menarik Retronya, apa itu bulat modelnya retro sekali jadi ini yang yang bisa menampakkan keunggulannya ya keunggulannya ya jadi jarak tempuh 50 kilo itu kira-kira ya satu liter lah tapi kalau tanjaan terus satu liter itu ya kira-kira 46,2 kilometer satu liternya sampai itu ini masih masih, masih utuh guys karena ini belum satu bulan ini nomornya masih nomor sementara masih Nomor yang saya buat sendiri ini sementara nanti nunggu dua minggu Insya Allah sudah selesai. Jadi secara umum Honda CP 150 menjanjikan dan kalau kita merawat dengan baik, Insya Allah ini jadi pilihan ya karena hemat di kantong, tidak cepat menghabiskan bensin dan tidak sering ke bensin kita. Ya mungkin sementara itu guys. Yang bisa saya review dari Honda CB150 Versa mungkin uh, setelah beberapa bulan lagi akan saya review lagi supaya tahu perkembangannya. Kemudian dari sisi kelemahan ini belum menemukan karena masih semuanya masih standar dan enak semuanya itu. Saya kira itu guys saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada channel.